Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair, Kaifahaluk, Alhamdulillah Anabil Khair Aidon. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu yuk. Tauf dan basmalah abata. Omdulillahi mina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma Warzukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membaca Fawatihuswar pada surat Maryam. Anak-anak, kita simak video berikut. Huruf kaf, huruf h, huruf ya, huruf ain, dan huruf sod. Huruf Kaf enam harokat, Kaf. Huruf H ha, dua harokat, H. Ha. Huruf Ya dua harokat, Ya. Huruf Ain enam harokat, Ain. Huruf Sad enam harokat, Sad. So Ha ya ain yasin tirukan, nun tirukan, kaf ha ya ain. Terukan. Audo bila mina Ha ya a yin sad rabbika abdahu zakaria Nah bisa kan membaca fawatihul suwar mudah bukan ditunggu ya bacaan Fawatihus Suar selanjutnya kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik ingat pesan ustadah Salat tepat waktu, taat dan patuh kepada orang tua, belajar yang rajin, selalu membaca Al-Quran, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Usadarani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.